jaga pos kampling begitu. Nah, bersama Pak Satpam Mas Goceh begitu masih ada di pos ini. Nah, masih ada di pos ini ya. Nah, ini masih ada mobil begitu. Nah, di sini tempat posnya di tengah-tengah begitu. Ada jembatannya yang sangat penuh dengan luak begitu. Nah, nah ini telur, nah jangan lupa mampir mampir mampir ke sini telur ya. Ini tempatnya berada di jalan Raya termau begitu di sini enak dan di atas ke sana terus banyak banyak kafe banyak kafe saingan ada hampir 11 kafe begitu ganti, nah jangan lupa mampir-mampir ke sini telur, nah di sini saya sambil mengopi, di sini saya sambil mengopi ya telur, nah, nah ini tempatnya berada di sini, nah ini jalan raya derma nomor 13 belas, eh jalan raya derma pokoknya bukan nomor 13 belas nih, nih di sini jalan semangka telur dan di sini banyak kos kosan. ini kos kosan mulai dari atas sana sampai sampai bawah sana itu ada banyak kos kosan. nah di sini juga juga banyak kos kosan telur. nah di sini nih juga banyak kos kosan ini namanya jalan semangka ini nomornya jalan semangka ini ya Oke ini jalan semangka nah di sini diadakan pembatasan jam malam jadi anak-anak ini yang lagi ngekos ini diperhatikan perhatian P dilarang parkir di depan pintu e, setopan mulai jam 22 sampai jam 5 keluar dan masuk pintu harus ditutup kenal pot dilarang masuk telur ya dilarang masuk pemulung pengemis pengamen dan peminta sumbangan dilarang masuk kecepatan kendaraan maksimal eh, 60 km us dikurangi 45 km jadi 15 km begitu nah ini mulai jam 22 with transportasi online dilarang masuk jadi eh, gojek grab eh, gofood itu dilarang masuk semuanya mulai jam 22 transportasi online dilarang masuk nah ini Stop Covid 19 tetap di rumah jaga kebersihan hindari kerumunan. pintu gerbang Ah, di sini kemarin itu Nah, di sini kemarin itu anu, dulur. Ah, pembatasan pembatasan jam malam. Jadi mulai tanggal 25 sampai tanggal 8 Februari begitu. Nah, ini saya sambil ngopi-ngopi, dulur. Nah sambil ngopi-ngopi di sini satamnya masih menghilangkan meling, menghilangkan diri begitu nah, satamnya masih menghilangkan diri di sini kita ini masih uh, ber uh, menjaga Indonesia begitu kita menjaga Indonesia dan jangan lupa setiap hari itu cuci tangan begitu. Uh, ingin sudah nutup pos kampling tadi jam satu begitu nah suasananya ini sekali sangat dingin sekali telur ini tempatnya ada di Jalan raya Dermo dan di sini udaranya sangat dingin sejuk segar nah, dengan ngopi begitu nah nah ini ya ke lurus terus itu banyak-banyak kafe -banyak sangat banyak kafe telur nah itu di atas lurus terus dilaras Laras eh ini tempatnya di jalan raya Termo Landung Sari lurus terus terus ke atas itu banyak ka banyak kafe banyak kafe begitu eh Pak angge Pak eh boten boten angge <gif> segitu dulu saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh